hari ini memasak ayam goreng bumbu Padang. Ini ada 1 kg ayam, margarin, garam, masako, 6 siung bawang putih, 10 butir kemiri, ada lengkuas, jahe, kunyit dan 1 butir telur. Yuk lihat video berikut. Ya, yeah, ini bumbu sudah saya haluskan. Sekarang kita masukkan ke dalam ayam. Sudah tercampur rata dengan ayam Tinggal kita tunggu selama 15 menit Tapi itu kita, kita goreng ya later. Ini minyak sudah panas Tinggal kita goreng ayamnya